Oke teman-teman di game kali ini ngebahas tentang hero Florin ya teman-teman Yang mana hero ini bisa nambah darah teman satu tim kita teman-teman Ketika war darah tim satu kita nggak habis-habis teman-teman Jadi jarang banget teman satu tim kita itu yang pulang ke base nah, Perhatikan ini lagi war nih teman-teman Lihat Darah tim kita nambah terus teman-teman Darah tim kita nambah nggak habis-habis tuh tebel banget darahnya tuh nambah lagi nambah lagi tuh fighter aja nggak habis-habis darahnya teman-teman apalagi ya. perhatikan Lancelot dan vale teman-teman biar mau recall nggak jadi karena darahnya ngisi lagi oleh Florin teman-teman tuh bisa nambah lagi darahnya sama Florin. Di sini saya nyelamatin pale dulu karena dikejar sama Busa Lihat saya kasih skill 1 Palenya nya jadi berani karena darahnya nambah lagi tuh. Kita coba nge perhatikan si tank Gatot kaca sama Lancelot itu darahnya udah kena sama lot tapi pakai skill 1 neoporin darahnya malah nambah. Banyak teman temen tuh nambah lagi, dia barnya. XP-nya nambah lagi teman-teman wah mantap ini Support ini mantep banget, ini teman-teman. op banget, ini support ini itu baru pakai skill satu ya, teman-teman. Belum pakai ultimate-nya, teman-teman. Smash them. All troops deployed. Gather and ambush. Hei adalah warna, duk adalah tentang pilihan. Hari ini luar biasa dan esok hari akan lebih baik dari hari ini. Perjuangan untuk semua. tanpa terkecuali Hari ini luar biasa dan esok hari akan lebih baik dari hari ini mening masa depan semua dari semua bunga-bunga pertempuran untuk semua launch attack keajaiban mungkin terjadi dalam setiap pilihan yang kita buat. Bahwa hidup ada sang pilihan An enemy has been slain An ally has been slain The enemy has slain the turtle Berjuang pilihan hari ini luar biasa hari ini. Temanku berkata kepadaku bahwa hidup adalah tentang pilihan ke jalan menuju matahari bang, hit, bang. An enemy, enemy slain. tidak berjuang sendirian Hari ini luar biasa Yang terjadi dalam kitabnya, yang kita buat. Temanku berkata kepadaku bahwa hidup adalah tentang pilihan. Demi masa depan semua Dari semua destroy the turret You have slain an enemy laki -laki oh, An, an, an enemy an an has been slain An enemy has been slain Monster kill. Wipe that out! Your team destroyed a turret! An enemy has Initiate initiated retreat. destroyed. An enemy has been slain. Attack! You attack Initiate retreat Launch attack